Burung-burung cilik, bagaimana dengan kalian? Uh, Aku jatuh dari sarang, aku tidak bisa kembali ke rumah Jangan khawatir, aku jago terbang dan mendarat di pohon Aku akan mengirimkanmu pulang ke rumah Letakkanlah burung-burung ciliknya ke dalam sarang Sekarang ayo kita membantu burung-burung ciliknya pulang bersamaku. Hmm? Si nyamuk Wah, gawat nih. Ayo lepaskan taman merambatnya dan selamatkan keranya. Wah, sudah sampai rumah. Terima kasih ya kak kerah. Wah, senangnya bisa membantumu. Kira adalah penolong terbaik. Ayo kita ucapkan dengan nyaring bersama. Membantu orang lain adalah hal yang menyenangkan.